serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru dan kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan menyungguhkan info-info menarik dan cidukan-cidukan vitamin dari idola kesayangan kita Di kabar pertama persahabat ya kita dengan cidukan Masya Allah dari BBL dan Bunda Les kejora. Abang L yang selalu on, yang selalu sadar dengan kamera. Masya Allah, selalu on kalau ada kamera, kecuali kalau lagi ngantuk ya, dan lagi mamam. Mabel emang anak pintar, anak soleh. Semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Komentar pun, persahabat tentunya banyak sekali diberikan di postingan ini. Diantaranya dari akun Hakaniyati mengatakan Masya Allah, gimana kita enggak semakin gemes dan selalu kangen sama abang Anak soleh, kasep yang selalu sadar kamera Tahu aja kalau mau difoto ya nak, Masya Allah Saya selalu bersama pandanya ya sayang, amin, Masya Allah banget ya Begitu banyak doa, doa baik yang diberikan dari orang-orang baik juga Yang selalu tulus mencintai idola kita berikutnya bersawad sidukan vitamin pun kita dapatkan Masya Allah ini versi lengkapnya ya family Leslar tentunya selalu dikelilingi oleh orang-orang baik begitu banyak ya orang-orang yang mendoakan mensupport dan mendukung idola kesayangan kita ini Masya Allah banget BBL memang selalu bikin salvak dengan gaya-gaya lucunya Masya Allah terima kasih ya vitaminnya mudah-mudahan pokoknya kita semakin kompak dan semakin solid untuk selalu tentunya mendukung Leslar family kemudian kita lihat juga persahabat disini ada sebuah percakapan pesan dari Kak Rivi persahabat ya bersama satu fanbase mengenai persahabat ya tentunya permasalahan batalnya Bunda Lesti tampil di Indosiar dan untuk informasi pesan dari AAB ini semalam itu dibenarkan oleh Kak Rivi. Kita lihat ya Untuk ya ada sebuah pertanyaan Apa itu valid beritanya? Langsung dijawab oleh Kak Rivi Ia valid Kak Insya Allah Dedek kembali untuk berkarya Itu persahabatnya ya Bunda Lesti tetap akan berkarya persahabat. Doakan saja Bismillah Mudah-mudahan Bunda L selalu sehat Dan semoga tentunya kita di lain kesempatan Bisa menyaksikan langsung Bunda Lesti perform kita hanya bisa mendoakan yang terbaik Jangan menghakimi seseorang Jangan saling komentar negatif Tetap doakan Tetap tentunya kita support Yang terbaik keputusan apapun Yang diambil oleh bunda Lesti Kejora Kita lihat juga Kalimat caption yang ditulis oleh Kak Ros Nah sekaligus Infonya sudah valid ya Insya Allah kita support terus apapun Keputusan Lesti Dan akan sabar menunggu karya-karya Terbaik Lesti selanjutnya kita selalu support apapun keputusan dari idola kita bismillah next mudah-mudahan bunda lesa bisa menampilkan penampilannya di panggung besar kemudian juga perselamatan perhatikan Hidupkan vitamin di Madinah Masya Allah banget ya Aduh makin betah banget di Madinah Mudah-mudahan apapun segala urusannya Selalu dimudahkan Selalu diberikan kelancaran. Pokoknya bahagia terus Untuk Les Leslar Family Berikut juga kita mampir ke outfitnya BBL Hodi BBL Persambil ya ini bukan kaleng-kaleng, masya Allah banget, miring Defensi Dibantos harga puluh 7.191.180 Masya Allah, bersahabat ya, jaket yang dipakai BBL ini luar biasa Harganya fantastis Dan kita lihat juga, tas gendong yang dipakai oleh Papa B Persahabatnya juga merek Gucci Ini harganya juga luar biasa mencapai 26 juta 419.770 rupiah, masya allah berkah terus ya untuk rezekinya. Bismillah mudah-mudahan rezeki idola kita bisa nular ke kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kemudian kita lihat juga bersahabat, ini mengenai angka 23 di jaket produk MRB Clothing Line. Ternyata bukan hanya tentunya kode tahun 2023. Angka 23 juga bersejarah bagi Leslar. Tanggal 23 awal bertemunya mereka. Wah, wow, Masya Allah. Ini luar biasa persahabat ya. Makin bangga, makin kagum. Begitu indah persahabatnya Takdir Allah untuk Lesti dan Bilar. Semoga rukun rumah tangganya bahagia terus rumah tangganya. sakinah nama wadah dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Doa baik selalu kita berikan untuk Leslar family, dan pastinya juga masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia, dan pastinya kabar spesial dari Lesti dan Rizky Billar.